Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti lovers, below lovers serta les lovers dimanapun kalian berada, difatifin kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Blat. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru. Terupdate dan terhangat Setelah Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di pagi Yang cerah ini yang Kita kegugahan dan ke kabar pertama Ada bunga spesial banget Persahabat ya dari Dede Alessi Kejora Semalam mengunggah sebuah postingan Foto kebersamaan dengan Keluarga besar Wow, di persahabat yang luar biasa Tentunya ini adalah wanita-wanita cantik yang selalu memberikan kebahagiaan untuk Lesnar Lovers Terutama si cantik dari Elastik Kecurah nih wow, Semakin hari semakin bersinar aurat pengantin sangat terlihat dari raut wajahnya Dedek Elastik Kecurah Mudah-mudahan, tentunya mereka selalu berikan kebahagiaan, kesehatan, dan tentunya selalu bisa membuat kita semakin bangga, para sahabat ya, dan kita dukung, kita support untuk idola kesayangan kita. Dalam persaingan tersebut, banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Lesti Bilar Galeri Underscore mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, bidadari-bidadari Sunda Wow, <laughs> luar biasa persahabat ya Gadis Cianjur yang selalu membuat kita terpesona Dengan kecantikan yang terutama tentunya di dek Lesti Kejora Persahabat ya, doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial banget ya tentunya di channel youtubenya Abang Bilar lagi-lagi banyak sekali momen spesial salah satunya momen gesreknya Rizky Bilar para sahabat ya pada ibunda tercintanya tentunya ibunda tercintanya dikira dari Lesti gemuk persahabat ya aduh ini pantas dikurbankan kata Bang Bilar ya. Tentunya membuat kita semakin tertawa bahagia Melihat kelakuan gaya seretnya Rizky Bilar Kepada ibundanya sendiri ya Aduh nyindir diri sendiri nih kata Leslar Update Memang selalu membuat kebahagiaan untuk kita semua bersahabatnya Dukung terus nih idola kita Yang selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia Mudah-mudahan tentunya hubungannya bersama Dede Elastic Selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan Worsinger sebut juga banyak sekali menuai komentar dari para fans, ya dari akun Instagram Rahmanisa04 mengatakan, dedenya bengkak guys Bilar, sumpah demi apa mulus terbanget tuh, persahabat ya, hehehe, saking melihat kegesraikan Rizky Bilar, membuat kita ketawa bahagia, dan tentunya selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Yohana Sulistiana mengatakan, kakak kok gitu sih sama ibu, wow ada yang <Sing> bela ibu nih persahabat ya memang kelakuan di skin begini, persahabat yang selalu gesrek dan selalu membuat kita ketawa bahagia. Doakan terbaik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini sebuah ucapan selamat, happy anniversary, para sahabatnya untuk Leslar yang ke satu tahun. Alhamdulillah, kita semakin kompak dan semakin solid mendukung mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Banyak sekali dukungan para sahabat ya dari Leslar Lovers nih Banyak sekali kiriman bunga ucapan selamat dari Leslar Lovers Indonesia Leslar Lovers Universal dan Leslar Lovers World Para sahabatnya L2W luar biasa, semakin kompak, semakin solid Untuk selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Les dan Rizki Bilar Alhamdulillah para sahabat ya tentunya kita sudah genap satu tahun untuk... Selalu bersama, mendukung idola kita mudah-mudahan tentunya kita selalu kompak dan solid. Dan tentunya kita mudah-mudahan menjadi fans sejatilah selarpa ya untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut juga telah direpost kembali oleh akun Lesti Bilar underscore video. Ada sebuah komentar banyak dari fans, yakni dari akun Instagram ernirin 67 mengatakan Betul udah satu tahun gak kerasa Waktu tuh persahabat ya Selanjutnya komentar diberikan dari akun Ihsan underscore Malika Mengatakan terharu campur Aduk min tuh persahabat ya Selanjutnya komentar diberikan Dari akun Melani Oke banget mengatakan berkah semua untuk kalian Luar biasa dukungan selalu diberikan persahabat ya. Doa terbaik juga selalu diberikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Selanjutnya kita lihat juga ada unggahan spesial dari Papa Daniel. Tentunya 13 menit yang lalu persahabat ya, Papa Daniel mengunggah sebuah postingan karangan bunga banyak sekali nih persahabat ya. Nambah lagi nih kiriman bunga ucapan selamat untuk Leslar. Mudah-mudahan tentunya kita semua selalu diberikan kebahagiaan. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, makasih atas support dan dukungan semua fans kepada kakak dan dedek, semoga PPKM cepat berakhir. Amin, sahabatnya. Mudah-mudahan PPKM cepat berakhir dan kita tentunya bersama-sama menyaksikan acara rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga semalam ada info bahagia dari ANTV Yang mana tentunya ANTV menginfokan bahwa cinta Abadi Leslar akan segera hadir para Tentunya ini acara yang paling kita tunggu-tunggu yang kita nantikan selama ini Alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahagia langsung dari ANTV. Mudah-mudahan segera para sahabatnya segera tayang, dan kita akan bersama-sama menyaksikan langsung acara sakral, Lesti, dan Rizky Pilar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Faldi Akbar, para sahabat, ya, ketika live Instagram nih, Bang Faldi. Tentunya menyindir Markonah yang selalu komentar, jelek para sahabat komentar, dan tentunya Bang Fali Akbar membalas dengan karya yang sangat luar biasa itu yang disampaikan kamar sahabat. Ya, best banget nih, tentunya editor dari Rizky Bilar yang selalu mensupport, yang selalu mendukung dari belakang untuk Les para sahabat ya kita patut bangga. Kepada orang-orang terdekat dari Lesti Bilar, mudah-mudahan saja selalu banyak orang yang... Mendukung, mendoakan, menjaga Untuk Lesti dan Abang Rizky Bilar Postingan tersebut juga dari post kembali oleh Hakun Lenslar 2324 Ada kalimat caption yang dituliskan Ini cocok banget buat Markonah Markonah di luar sana Hajar Bang Faldi biar kena mental Tuh, bersahabat ya suruh dihajar langsung nih Markonah oleh Bang Faldi Akbar Mudah-mudahan Tentunya kita selalu Kompak mendukung Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia di hari spesial anniversary satu tahun. Lesdibiah, persahabatnya. Doakan yang terbaik, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.